Thank you. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini akhir official Nah, kali ini Karasori Jal Ajo, alhamdulillah mendapatkan orderan kembali, khususnya dari Medan ya. Ini persiapan untuk melakukan atau membawa bahan untuk dilakukan pengepresan. Dan ini merupakan modern dari sawah lunto kemarin yang lagi pas pengerjaan nanti dilakukan atau pemberian silikon dari tiap sudut ke sudut seperti ini habis itu kita kasih cat dasar yuk bantu di subscribe like dan komen terima kasih banyak terhadap teman-teman yang berada di luar sana yang telah mendukung dan mengklik tombol subscribe di channel ini ya dan bagi abang Bang yang mau order ini Terus di Soal Unto Silahkan saksikan channel ini Saya akan mereview Bagaimana pekerjaan kami Di Karasorizal aja Jadi jam lepas kilometer 20 So, begitu teman-teman yang berminat Silahkan kontak person ke nomor 081374656554 Oke okay. Ini bagian tampak belakang Bagian tampak bagian sebelah kanan, oke. Okay. Belum hmm. bicara, bro. Bro, bro lagi nggak mood. Mungkin ada masalah ya? Gimana lagi? Namanya juga hidup, tetap semangat. Mood nggak mood, tetap semangat karena hidup tetap berjalan Oke, ini bagian samping sebelah kanan dan ini bagian depan Pagi hari yang penuh dengan semangat khususnya hari Senin yang penuh dengan keceriaan, ya. <tuh> itu proses pemasangan bagian nombeng belakang. kerja-kerja cari cuan next kita nanti akan berangkat melakukan pembelian besi di dalam bebas ya bersama mobil seniman api Ini orderan dari Solo. Setelah itu kita akan mendapatkan orderan dari Medan. Nanti kita akan melakukan pembelian besi bersama seniman api. Tapi <tuk> mantap <tuk> lamaran cuma. Bantu di subscribe, like, komen, dan share Terima kasih banyak, semoga teman-teman saat selalu dimanapun berada. Suasana hari Senin, khususnya di Keroppi, di Jakarta, di Kabupaten Papua.